Selamat malam eksekutif dan anda intelektual muda Dalam rangka hari anak nasional Dialog seni kita malam ini menghadirkan tamu istimewa Masing-masing Mbak Wiwi Sus Beliau hadir di sini sebagai koordinator sanggar Cakrawala. Selain itu Di CV-nya dia bergelar MA Dari Singapur, di of Singapur, Dan mempelajari masalah image perempuan di dalam iklan televisi. Selamat malam, Mbak Wiwi. Selamat malam. Kemudian di sampingnya pendamping sebelah kanan seorang Bapak guru yang suka plesetan. Beliau bernama Bapak Teo Sunu Widodo. Selamat malam, Pak Sunu. Selamat malam. Ya, di sini kurikulum Kurikulum vit cukup banyak ada empat poin di sini, tapi eh, yang paling penting katanya dia aktif sebagai apa ini pengalaman musiknya itu aktif dalam paduan suara, vokalista sonora. Kemudian ya selain pelasetaan suka membuat buku musik di sini tercatat ada buku belajar menyanyi dengan notasi balok dari Kanisius tahun 97 dan Riang Berdendang, kumpulan nyanyian taman kanak-kanak, penerbit 98. Barang ini sebentar lagi ini Riang Berdendang ini akan dinyanyikan oleh Tasya ini mungkin. Dan yang berikutnya dia juga selain membuat buku juga menciptakan himne uh, atau mars diantaranya sebagai nominator untuk himne Jogja Berhati Nyaman, kemudian juara dua dan juara harapan dua lomba cipta lagu kenangan Rumah Sakit Bethesda. Dan juara tiga lomba Mars Kulon Progo Binangun cukup mengasihkan nih, Bapak Guru kita ini. Baik, barangkali eh, pertanyaan pertama akan saya sampaikan ke Mbak Wiwi. Eh, gimana cerita kemarin, Mbak? Acara pentas dilipnya itu mungkin saya dengar, katanya gegap gempitasnya nggak sempat nonton. Itu mungkin bisa diapresiasikan ke para apa para intelektual muda yang mendengarkan acara kita ini. Ya memang uh, uh, puji Tuhan ya karena pada pembukaan hari, hari Senin tanggal 23 jam 4 itu um, cukup meriah, semua acara berjalan dengan lancar, uh, banyak juga masukan yang baik uh, pada pameran dan pertunjukan ini. Pamerannya masih berlangsung sampai hari Sabtu tanggal 28 dan nanti setiap sore kita juga masih akan mengadakan pertunjukan. Ya. Yang dihadirkan berapa orang, Mbak? Anggota dari Sanggar Anak Cakrawala, peserta-peserta yang ikut dalam acara di LIP itu. Barangkali kan uh, sebetulnya peserta Sanggar Anak Cakrawala itu yang sudah ada, tuh, yang dari tiga kelompok belajar. Jadi, karena yang empat masih baru, jadi untuk seluruh uh, anggota. Kelompok belajar Nomaden, Pena, dan earth kids itu kira-kira sekitar 15-20 anak. Ya, yeah. mungkin ini menarik di, di dalam brosur Anda tertulis bahwa Sanggar Anak Ceraka dirancang untuk menjadi wadah bagi afterschool program. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini menariknya karena uh, kelihatannya Selesai sekolah itu anak, anak sudah pada capek, tapi ke ini masih ditawarkan program semacam itu, apakah ya masih terrespon gitu, Pak? Ya, uh, dari pengalaman ketika kelompok yang sudah ada tuh respon anak-anak sangat bagus ya, karena kami lebih menge mengedepankan um, kreasi mereka, kreativitas mereka, jadi mereka bisa menikmati kegiatan itu. Maksudnya menikmati seperti apa, Mbak? Menikmati, misalnya ya mereka bisa e, mengikuti seluruh program dengan baik, menghasilkan karya yang bagus juga, dan mereka enjoy, mereka menikmati sekali. Jadi e, tidak mengeluh, wah ini udah so, udah udah capek harus datang. Jadi mereka selalu menantikan kegiatan yang akan datang berikutnya. Kesadaran itu muncul apa karena dia membayar atau terkondisikan. Sebetulnya, saya kira lebih terkondisikan mereka. Saya pikir anak-anak belum begitu memikirkan masalah membayar berapa ya, jadi mereka terkondisikan melihat suasana yang enak dan membebaskan mereka untuk berkreasi. Itu yang mungkin yang lebih mereka pikirkan. Iya. Kalau boleh tahu, mereka ikut di situ itu karena keinginan sendiri, dengar dari temannya atau memang desakan dari orang tua. Uh, inilah salah satu dari uh, tujuan kami dari Sanggar ini yaitu untuk menciptakan satu wadah pendidikan bagi anak-anak yang merupakan tempat berdialognya antara yang me menyambungkan, menjembatani antara keinginan anak-anak dengan bakat mereka dan juga keinginan orang dewasa yang ingin memberikan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi mungkin memang pertama dikenalkan oleh orang tuanya. Lalu setelah mereka mengalami, mendapatkan pengalaman itu, lalu kemudian mereka akan menikmati itu. Di sini juga Anda tuliskan pusat pengembangan kreativitas dan wawasan anak. Barangkali bisa juga Anda jelaskan supaya bisa lebih difahami maksud kreativitas di sini apa? Karena ini kan kata yang sangat lentur. Istilah istilahnya hukum kan pasal karet, gitu ya? Memang ya, seperti hanya kata budaya kata seni kata kreativitas tuh um, sangat lentur tapi mungkin ada salah satu contoh saja yang mungkin akan lebih mempermudah kita untuk memahami kata kreativitas misalnya saja maaf kalau saya menyebutkan salah satu mata sekolah ya misalnya di sekolah lalu anak-anak harus menggambar ini ada satu apa ya pengalaman dari beberapa ibu ya yang terlibat di sini bahwa anak-anak itu -anak seringkali tidak mendapat apresiasi yang cukup ketika mereka menggambar sesuai keinginan mereka gitu. Jadi ketika mereka menggambar sapi dengan naifnya dengan itu tidak mendapat respon yang bagus dari orang dari gurunya. Mereka diharap menggambar seperti harus nyata sekali gitu. Sapi itu harus kayak gini, gunung itu harus kayak begini. Nah, ini yang kami anggap sebagai kreativitas yang yang kurang bisa ter juntaskan kurang bisa terbebaskan itu di sini kami berharap anak-anak bisa kalau mau menggambar ya menggambar seperti apa yang ada dalam imajinasi mereka jadi keadaan benar salah baik buruk itu adalah hal yang sangat sangat sangat sangat kami hindari untuk apa menghakimi oh ini jelek ini bagus atau bagaimana? Tapi kenapa enggak dia ada program untuk para guru atau para orang tua supaya mereka juga bisa lebih lebih melihat perspektif kreatif itu uh, maaf perspektif kreativitas itu dalam dalam apa ya dalam bentangan yang lebih panjang kan selama ini katakanlah Uh, anak saya misalnya, ketika dia di rumah bisa gambar saya biasanya demikian rupa, tapi ketika masuk di kelas dia kembali gambar dua gunung yang bentuknya segitiga. Hmm. Gitu. Ini hmm. apa nggak nggak dibalik gitu? Justru para guru gambar atau uh, orang tua itu diberikan termasuk Yuri gambar barangkali perlu hmm. diberikan uh, apresiasi bahwa kreativitas tidak, tidak seperti yang muncul semacam ini. Gimana menurut pendapat Anda? Ini pertanyaan yang sulit sekali ya. Kalau kita mem membicarakan masalah guru lalu para juri itu membicarakan satu masyarakat yang sudah sangat, apa ya, sangat stabil, sangat merasa sudah diterima oleh masyarakat. Jadi mungkin saya berharap kami, Sanggar Cakrawala, suatu saat nanti bisa mengadakan workshop atau seminar bagi guru, bagi orang tua, bagi semua yang uh, merasa mempunyai kepentingan terhadap seni dan kreativitas anak-anak, di mana kita bisa bersama-sama duduk untuk memikirkan masalah ini. Jadi, biar ya mungkin dari kecil dulu kami berusaha dari kecil dulu dari wadah ini untuk anak-anak yang mungkin belum bisa terlalu luas tapi ya, kecil apapun usaha itu saya pikir sangat penting kami kami laksanakan tapi tembok itu tidak tidak akan selesai itu kalau hanya yang dikejar anaknya gitu. Yeah. Saya akan kembali akan beralih ke Pak Suno. Gimana nih Pak Suno dengan kegiatannya Mbak Wiwi di Sanggar ini apakah bukan se, ini ini dalam pandangan Anda ini merupakan pelengkap dari sebuah pendidikan formal atau justru ini ancaman semacam kritik gitu Pak. Ya, yeah, saya kira itu bagus. Saya merasa bahwa itu sebagai sebuah pelengkap ya. Karena apa? di sekolah terkungkung dengan kurikulum ya Jadi harus begini harus begini sehingga uh, siswa dipaksa oleh gurunya untuk untuk apa menurut apa yang dia maui tapi toh saya tadi mendengar bahwa guru menggambar yang harus tidak dia tidak tahu bahwa gambar itu jelek atau atau bagus dia mengatakan begitu uh, saya kira Guru seni rupa itu juga perlu diberi pengertian mengenai itu yang seperti mas sebelum katakan tadi ya itu pengetahuan mengenai gambar anak itu karena saya juga pernah lihat di Sanggar Melati Suci di, di mana kewarasan sana itu betul-betul anak bebas di sana menggambar sehingga hmm. uh, apapun gambarnya selalu dikatakan bagus seperti Pak Tino zaman dulu ini bagus meskipun jelek bagi kita ya tapi dari segi anak, ini paling bagus dari bagi dia. Apresiasinya apalan ya. ya. <laughs> tapi toh, mereka harus beri gambaran juga bahwa gambar yang bagus seperti apa. Sehingga uh, tidak asal gambar tapi dia juga punya wawasan. Anak itu punya wawasan bahwa gambar yang bagus ini seperti ini. Ya. Uh, kemudian kalau itu diaplikasikan di ke spesialisasinya Pak Suno katanya dengan seni musik ya Pak ya. Atau ya. seni suara. Uh, apakah apakah bentuk-bentuk kegiatan ini bisa bisa bisa dihubungkan, gitu pak artinya pihak sekolah itu bisa merespon pengalaman dari sangkar atau barangkali pihak sangkar juga dilibatkan di sekolah, mungkin enggak semacam itu? Oh, saya kira bisa saja, tapi nanti kembali ke birokrasi ya biasanya, kalau sekolah lalu kembali ke sana, lalu sekolah itu sudah, sudah begitu berat sekolahnya, tapi saya kira juga bagus kalau ada usus semacam itu lalu Kemarin juga pernah saya ditawari Mbak Nindiah yang dari EarthGate itu, Earth, Earth itu untuk juga melibatkan anak-anak SLB satu tapi belum ada surat ke sana sehingga tidak tidak tidak ada tanggapan dari sekolah, karena belum ada surat. Tapi apakah kalau misalnya itu matchkan dengan SMP, SLW Straduja, apakah juga birokrasinya cukup rumit mengingat lembaga pendidikan Anda itu kan, Swasta ya Pak? Ya? Ya. ya, itu juga tergantung pada anak-anak. Anak-anak mau tidak, sehingga sekolah memang terbuka mungkin ya, terbuka untuk uh, bekerja sama dengan yang lain. Tapi nanti kalau kita lihat di sekolah itu, anak dari pukul 7 sampai jam 3 atau jam 4 baru pulang. Uh, di, di, di situ, ya. Jadi ada kegiatan macam-macam sore hari. Ya, sebagai guru kesenian, bagaimana Anda memandang kreativitas itu Pak? Apakah anak-anak itu enggak punya kreativitas atau dia mempunyai kreativitas tapi belum terasah atau gimana Pak? Ya saya kira anak-anak itu punya potensi kreativitas yang tinggi ya. Tinggal bagaimana kita mewadahinya atau meng meng mengasahnya ya kita kita sebagai guru-gurunya saya kira wajib mengasah mereka. Misalnya ada yang punya materi suara bagus lalu kita kita tambahi sedikit supaya tahu bagaimana pernapasan yang bagus. Pokal yang bagus sehingga akan lebih uh, Punya apresiasi terhadap musik yang lebih tinggi Juga misalnya dengan gambar juga begitu Atau juga seni-seni yang lain hmm. Kalau dikaitkan dengan kurikulumnya Pak Kurikulum pendidikan di sekolah formal Kemudian dengan materi-materi yang ditawarkan Atau uh, disosialisasikan oleh kelompoknya Mbak Wiwi ini Bisa, bisakah Uh, se sejajar. Kemudian, kemudian kalau itu dilanjutkan dengan dengan apa aktivitas uh, aktivitas anak-anak yang cukup padat dari pagi jam 7 sampai jam berapa? setengah dua, jam 1, begitu. Kemudian ma di masih ditambah dengan kegiatan Sanggar semacam apa nggak? Nggak ada ke kelelahan fisik sehingga berakibat memandulkan kreativitas? Pak? Ya, saya kira tidak ya. Seperti dikatakan Mbak Wiwi tadi bahwa anak-anak begitu enjoy di sana ya, begitu hmm. senang. Nah, makanya. Uh, sebenarnya kita perlu menciptakan kegiatan itu yang, yang menarik anak untuk termotivasi mengikuti kegiatan itu jadi merasa kangen dengan kalau seminggu nggak datang lalu wah besok ketemu temannya yang itu saya kira itu satu yang bagus karena menciptakan kegiatan yang menarik siswa mm -hmm. Baik, saya kembali lagi ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, eh, masalah ini, Mbak, masalah apa? Materi yang diajarkan itu bentuknya bagaimana, Mbak? Dari apa? Dari ini yang eh, nomaden kemudian sejuk, apalagi Halma Outskirts dan sebagainya. Yeah. Jadi dari poin per poin ajalah. Outskit misalnya semacam apa, kemudian nomaden macam apa. Ya. Jadi dalam sanggar kami itu ada tujuh kelompok belajar. Uh, yang pertama tuh Nomaden tuh sudah berdiri sejak tahun sembilan Ini merupakan satu program pendidikan seni dari Yayasan Cemeti. Uh, ya intinya ini tentang tentang art ya tentang karya seni. Jadi bisa patung, bisa komik, bisa segala macam. Dan ini Nomaden anak maksudnya adalah ber, tidak tidak terfokus pada salah satu bentuk seni, tapi bermacam-macam bentuk seni. Lalu, of Kids itu um, diadakan oleh Divisi Pendidikan Lingkungan oleh kerabat WWF di Indonesia. Jadi, ini tentang pendidikan lingkungan hidup. Jadi, ya, um, untuk mengembangkan minat anak-anak dalam eksplorasi alam. Juga, um, mendidik anak-anak sedini mungkin untuk belajar hidup hijau. Ya, lalu, Pena itu penulis anak itu sudah sejak Agustus 2000. Ini juga memberikan wadah bagi anak-anak ya kita bisa memahami bahwa kesulitan anak kita dengan pendidikan formal mungkin kesempatan untuk menulis ya bisa menulis cerita puisi atau apa saja jadi di sini kami menyiapkan wadah itu supaya mereka bisa belajar menulis puisi dan segala macam lalu mini lab itu adalah untuk ipa kita fokuskan untuk anak kelas 4 dan 6, kita jadikan satu, kita mencoba untuk membuat satu kurikulum yang bisa diikuti mereka. Yang isinya lebih banyak pada eksperimen eksperimen ya. Lalu sejuk adalah sejarah untuk kita. Ini adalah, uh, kelompok ini mencoba untuk uh, merubah pandangan anak-anak bahwa sejarah itu membosankan. Jadi saya uh, Sanggar Cakrawala bekerjasama dengan seorang dosen arkeologi di UGM. Kami mencoba membuat kurikulum yang yang, yang menarik dengan membawa anak-anak langsung ke arkeological sites, lalu ke uh, Borobudur misalnya atau percobaan-percobaan uh, lainnya. Lalu untuk kebun, kebun adalah kebudayaan anak. Ini untuk um, mencoba mengenalkan anak-anak pada kebudayaan yang lebih luas ya di luar katakanlah di luar Jawa. Bisa di dalam Indonesia atau di luar negeri. Jadi kebudayaan di sini mengacu pada segala aspek kebudayaan. Bisa ritual, bisa keluarga, bisa ke kebiasaan dan sebagainya. Halma adalah halaman matematika. Di sini kami bekerja sama dengan uh, satu teamwork dari mahasiswa Sanata Dharma. Yang mencoba sekali lagi juga uh, merubah pandangan bahwa matematika itu sebuah momok. Jadi kita mencoba untuk bermain. Memahami matematika dengan bermain. Itu kira-kira sekilas tentang kelompok kami. Cukup Anu ya, cukup padat dan uh, gimana dengan masa muda Anda itu kalau Anda sibuk mengurus anak-anak. Apa <tuk> <tuk> <tuk> Apakah Anda memang sudah sudah tidak apa? Sud uh, nggak usah punya anak lah ngobatin anaknya orang lain gitu ya? Um, itu satu hal yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Jadi saya pikir um, ini sangat menarik. Tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk saya jadi eksplorasi itu tentu untuk untuk melihat seberapa jauh saya punya interest tentang dunia di sekitar saya iya tapi hebat loh itu anak muda seusia anda sudah berpikir swargo gitu ya pak suni ya. gimana pak anda anda uh, terlibat jauh di Sanggar uh, gitu, saya belum terlibat atau memang saya cuma diundang kemarin kemarin untuk itu tadi untuk memberi komentar mengenai Sanggar Saka Allah yang saya, saya saya nilai bagus ya, ya begitu. Dan saya salut pada anak-anak muda yang seperti itu, jadi punya kepedulian pada anak titik di luar sekolah, karena terus terang sekolah itu hanya sebagian kecil ya dari pendidikan anak.